Halo kakak, sekarang kita lagi di mana kak? Halo Supra Dek, sekarang kita lagi di Dermaga Mantung. Dulu Dermaga Mantung ini disinyalir sebagai pembangkit listrik terbesar di Asia Tenggara pada zaman jajahan Belanda. Nah, sekarang sudah menjadi tempat bersandarnya kapal-kapal timah, kip yang ada di Lautan. Juga mengangkut beberapa penumpang yang ingin menyeberang ke Batik yang ada di Jebus. Jadi mereka turunnya dari sini, nanti ada kapal kecil, kapal pompong, bahasanya kapal pompong. Setelah membawa penumpang, langsung ke arah Coba Terpaka mantung di Belinyu. Keren. Turun pembangunan listrik terbesar sini, kan? Oke. Okay. Banyak informasi ya, Kak? Ya, informasi. Ya. Jadi kawasan ini sangat-sangat menyimpan sejarah tersendiri. Sejarah tersendiri bagi bangga betung di Indonesia. Karena katanya terbesar di Asia Tenggara. Pada waktu itu? Zaman. Tapi saat ini sudah digunakan sebagai tempat persandaran, persandaran dan air Kapal-kapal yang ada di lautan untuk menerimba. Kip, kapal-kapal. Namanya juga gagah, mega mantung, Kak. sekarang kita ada di pelabuhan mantung nah pelabuhan mantung ini dulunya merupakan pusat pembangkit tenaga listrik terbesar se-asia tenggara pada masa penyediaan belanda dan sekarang pelabuhan ini digunakan eh, tempat bersandarnya perahu-perahu nah, dari kawasan ini juga dapat menuju ke Tanjung Ruh bagi Pulau Kelapa, Pulau Nanas, dengan cara menyater perahu-perahu eh, lumayan Tapi ini seperti apa? Kita lihat yuk. Ya. Nah, hari ini ada para penumpang yang mau menyeberang. Menyeberang kemana? Kita lihat nanti. Ya. Kita wawancara coba. Nah kemana Pak? ke Belinyo ini mau kemana? ke Belinyo dari Bankit oh dari Bankit ini mau pulang ke Bankit? enggak mau ke Belinyo baru mau ke Belinyo itu okay. dengan ongkos juga dapat tuh? kalau nya bolak balik 300 nya terbolak balik ya? jadi yui canang dengan wakt durasi waktu bebas gitu ya, oh, terserah kita berarti Terserah kita Terserah ditunggu Iya Nggak ya yeah. uh, nah, so so <laughs> Video Youtube kan baik <laughs> Yang baru nyandar Setah dari mana asalnya Kita coba nanti kita wawancara langsung Tuh Ada penumpang Dan ada kendaraan bermotor juga Yang dibawa gitu Ya Tadi kita coba mendekati ibu ini. Kita coba tanya, ibu ini berasal dari mana? Kalau ibu. ibu, dari mana? Bu, dari baki. Dari baki. Uh, kalau dari baki kesini, ke sini, ke belinya berapa? lame Bu. Otom, udah ada itu waktu, Bu. Dah, kalau ongkos, Bu, dua puluh ribu. Setiap hari, ada kapal, Bu setiap hari lah setiap hari ada ya ini yes, sebenernya ada juga kendaraan bermotor yang ditempangi oh ini motor ibu ya bu ya iya setiap ibu ya, ya. untuk siapa perawainya kita ya. coba lihat lebih dekat Terima kasih, inilah perahunya yang digunakan oleh masyarakat dari, dari Blinyu menuju ke Pulau Bakit, ke Bakit ya. Ya. Kalau jarak tempuh dari Bakit ke Blinyu naik perahu ini berapa lama ya bang? 15 menit Kalau lewat jalan darat ada ada bang? Apa Jalan darat dari Blinyu ke Bakit Jarak ada, tapi jaraknya lebih lebih jauh. Lebih jauh, dua jam setengah. Dua jam setengah kalau kendaraan darat. Ya. Kalau untuk ongkosnya berapa ya, bang? Ongkos per orang 20 ribu. 20 ribu. dua puluh ribu. Lewat. Tuh orang kalau ada bawa barang misal kayak kendaraan motor hari barang, itu. kadang, -kadang ya lah barangnya, banyak atau balik borong untungannya. Oh barang. Tapi kalau kayak motor hari itu? rp Kalau Cuma kalau pilihan kanan itu Rp80.000. Setiap hari ini Pak? Gak tentu agak-agak juga lah. Apakah setiap hari Abang bawa penumpang atau? Kadang-kadang eh, kadang ganteng -kadang, kadang -kadang, gak juga lah. Gitu Pasal ya. Tergantung gitu. Jadi misal kalau mau caturan hubungi ke Abang juga gitu? Oke, Terima kasih Bang. Ini mau kemana lagi nih Pak? menunggu ya, nunggu penumpang ya oke, terima kasih pak ya tadi kita wawancara sama bang Dian, salah satu operator perahu yang ada di Pelabuhan Mantung menurutnya menyeberang uh, ke wakit ya jadi dos tadi yang mau ke wakit kalau menggunakan jalan darat itu jalan tentunya lebih jauh dibanding melalui uh, menggunakan perahu, efisien waktu oke, okay. depan kita ini adalah perahu truk mirip PT Timah yang sepertinya sudah tidak berfungsi lagi, yang tidak beroperasi lagi kalau melihat dari kondisinya, kayaknya memang sudah layak untuk pensiun oke, okay. kita akan menuju ke objek wisata lain lagi atau wisata-wisata sejarah lain lagi Terima kasih semuanya tetap pantengin terus channel Babu Picture. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.